batal tampil di indosiar nih bersabat, ya kali ini ada postingan dari salah satu fanbase lesti lovers yang angkat berbicara juga nih bersabat, ya kita lihat ada sebuah postingan konser raya 28 tahun indosiar luar biasa Hari rabu yang akan disiarkan secara langsung di indosiar 11 januari live pukul 18.30 waktu indonesia barat namun kita bikin salvo juga kalimat caption yang ditulis oleh akun official audio collection Mau jadi atau tidak jadi, bagi kami tidak masalah sedikitpun Masya Allah, kita tidak pernah melarang apapun Kita hanya punya harapan dan selalu berdoa kebaikan mereka Oke, okay, besti, hidup diatur sama orang lain itu tidak nyaman Maka dari itu kita ikuti alurnya, jangan terlalu banyak ngomong dan sebagainya, oke? Okay? Siap-siap hobah pasukan Tuh, persahabat ya ini menandakan juga di Pertegas bahwa Lesi Kejura tetap akan bisa tampil di Indosiar memeriahkan acara konser raya ulang tahun Indosiar yang ke-28. Doakan saja bismillah. Mudah-mudahan. Idola kesayangan kita tentunya selalu menyuguhkan kebahagiaan kejutan untuk kita semuanya Dan untuk batal atau tidaknya itu belum ada keputusan yang real Persahabat ya dari pihak Indosiar maupun idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat kita lihat Di sini ada postingan dari Marwah FC Masya Allah banget ya Mengunggah sebuah postingan tentunya momen saat Marwah FC cabang Madina Ini bermain sepak bola dan menang 12-0 atas lawannya Namun persahabat kita dibikin salvak dengan kalimat yang diunggah Ketua kelas bakal gabung nanti Ed Rizky Pilar Wow Ini persahabat ya membuat kita juga Masya Allah bahagia banget Alhamdulillah Papa B di sana juga bergabung dengan Tim Meruah FC Cabang Madinah Percakapan pesan wasapun persahabat ya Tentunya diperlihatkan bahwasannya Papa Bilar akan memperpanjang stay di Madinah doakan saja mudah-mudahan apapun keputusan yang diambil oleh idola kesayangan kita itu yang terbaik bismillah doakan yang terbaik untuk Leslar family kemudian juga persahabat kita lihat Marwa FC pun baru saja mengunggah sebuah postingan video momen main bola tim Marwa FC cabang Madinah persahabat ya Papa B akan bergabung bersama tim ini Masya Allah, udah gak sabar banget yang menyaksikan live-nya Mudah-mudahan ada cedukan, ada siaran langsung yang kita dapatkan Dari tim Marwa FC Cabang Madinah Kemudian juga, cidukan vitamin pun kita dapatkan Masya Allah, terlihat Lester Family, persahabatnya lagi pada makan Ini sepertinya cedukan semalam ya Masya Allah Dan namun kita dibikin salvok juga dengan kalimat yang diposting. Masya Allah, ketemu dedek Lesti, cantik banget tuh Setiap yang ketemu secara langsung Menyatakan bahwa Bunda Lesti itu cantik banget, ramah, humble, sudah pasti attitude yang sangat luar biasa, selalu diperlihatkan oleh idola kesayangan kita. Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Bu ada kalimat caption juga yang ditulis, Masya Allah, sehat dan happy terus ya kalian di sana. Semoga lancar ibadahnya, amin. Leslar akan kembali bangkit. Komentar pun tentunya banyak sekali diberikan. Di antaranya dari akun Nur Aziza mengatakan, yang lama ya kalian di sana enakan di sana kalian lebih damai di sana pulangnya ntar antar aja ya Rizky bilar lesti keceora pulang pulang terus gasken le buat onso lagi amin Allahumma amin Asya Allah dan kita juga persahabat tanggapan dari akun Amanda Bonggu tim nunggu lesti tampil di tanggal 14 sama 15 kalau kalian tim yang mana besti tunjuk tangan yang samaan katanya itu Asya Allah doakan saja yang terbaik untuk idola Bismillah